Sistem bagaimana oli bekerja pada mesin. Oli bekerja pada mesin akan melakukan tugasnya yaitu melumasi pelatuk dan camshaft, connecting rod, piston, klef, dan bagian-bagian lainnya. Lalu setelah itu oli akan kembali ke bak mesin atau karter oli melalui saluran oli, dan seterusnya selama mesin hidup. Jadi seberapa pentingkah fungsi oli samping pada mesin dua tak? Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan tanda loncengnya, like dan komen di bawah kolom komentar Terima kasih inilah alasan mengapa mesin dua tak memerlukan oli samping oli samping pada mesin dua tak sangatlah penting yakni melumasi bagian silinder pada mesin di mana oli samping nantinya akan ikut terbakar bersama bahan bakar di samping itu oli samping juga berdampak baik pada performa piston dan ring piston agar bekerja lebih maksimal jadi inilah dampak jika oli samping mesin dua tak disetel terlalu boros saat melakukan penyetelan terlalu boros pada oli samping, bukannya akan meningkatkan performa mesin, justru memberi efek sebaliknya ke mesin, karena campuran antara bensin dan oli samping harus pas, karena jika kebanyakan oli samping, alhasil akan membuat pembakaran mesin tidak sempurna. Jadi, apakah motor 2 tak bisa tanpa oli samping? Jawabannya adalah, tidak, karena fungsi oli samping itu sendiri untuk, proses pembakaran pada mesin sehingga tanpa oli samping mesin motor 2 tak tak bisa bekerja dengan sempurna. Karena fungsi oli samping pada mesin 2 tak berfungsi untuk melumasi piston, dinding silinder, kruk as dan stang seher dan oli samping juga ikut masuk ke ruang bakar untuk pembakaran lalu dibuang lewat knalpot dalam bentuk asap. Demikian penjelasan mengenai fungsi oli samping pada mesin 2 tak semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat buat semua sahabat bengkel 27 terima kasih